Nikita Willy membagikan serangkaian foto-foto liburan yang disebutnya mini honeymoon di Bali. Tentunya istri Indra Priawan ini sudah menyiapkan outfit liburan pertamanya dalam status baru sebagai istri. Meski Nikita Willy dan suami sering berpelesiran bareng keliling dunia sebelumnya, pasti rasanya berbeda saat traveling pertama kali sebagai pasangan suami istri. Bisa jadi, Niki juga ingin tampil beda dalam gaya vakansinya. Kami coba mencari perbedaan gaya liburan bergaya musim panas di Bali dengan stiling traveling di destinasi pantai dan pulau lainnya. Yang pasti kesamaannya, Nikita Willy punya koleksi pakaian resor yang proper dan bisa menginspirasi gaya liburan kita. Ya, meski di rumah aja, kita bisa menciptakan fiber liburan dengan pemilihan outfit khas musim panas yang segar. Nah, berikut beberapa inspirasinya. Dress Pertiaret Maxi Dress motif floral menjadi pilihan Nikita saat honeymoon Dalam unggahan liburan di pantai, Nikita terlihat jarang memakai dress model ini Biasanya, ia memilih Maxi Dress berpotongan halter, tank top, atau off the shoulder Tetap saja apapun pilihannya Nikita mampu tampil muikat, namun dengan opsi dress terbaru, ia terlihat semakin elegan dan menawan. Mini Dress Gaya berbeda lainnya juga ditunjukkan Niki saat memilih mini dress model tunik warna pastel yang cek. Dengan detail tassel menambah dan pita pada pinggang membuat tampilannya semakin cute. Biasanya Niki memilih model mini dress yang pas tubuh peti tenyap atau ia memilih outfit dengan dua potong, seperti blouse dan mini skirt atau dipadukan dengan short. celana panjang celana panjang warna putih berpotongan lebar membuat tampilan kita stylish seketika tanpa banyak usaha. Begitu juga Nicky yang tampil modis dengan paduan blus hitam dan celana putih yang tetap kasual namun memberi sisi sofistikatif dengan paduan warna monokrom. Biasanya Nicky lebih sering terlihat dengan legging sembari berolahraga atau short yang menjadi favoritnya. Kami, si tetap menyukai semua gayanya Mau yang membuatnya makin dewasa atau tetap terlihat muda Itulah tiga perbedaan gaya liburan Nikita Willy sebelum dan sesudah jadi istri